Guys, ini hanya terakhir tapi perjalanan ini akan sangat panjang karena yang terakhir sekarang kita setengah perjalanan tempat jalan, jalan pulang nanti jalan, jalan raya kita Ke segini bukan naik mobil tapi naik motor nah, jalan terus di hutan-hutan yang hutan. sangat lebat sepertinya mari kita ke depan kamera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 ya nah, ini aku bakal ceritain tentang berbahaya Disini tuh main bagus Tempat-tempatnya tuh ada kolam renang Mama, mari mari kita keluar. Ini dia, mari Baya. Empat sedikit hutan. Sana hutan, situ hutan, dimana mana, mana hutan. Oke, sepertinya ini yang terakhir videonya dan hmm. sepertinya kita penutupan sini saja. Assalamualaikum warahmatullah. Aku murottalillahu bi Saya di sini Asta Dragon dan ARL 004. Oke, kalian.